Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak anak-anak lima, kali ini kita masuk pada materi perkalian dan pembagian pada pecahan biasa Ini ada dua contoh yang akan kita bahas, silakan anakmu lima simak ya Nah untuk pembahasan nomor satu adalah 3 per 5 dikali 4 per 7 Pada perkalian, kita dapat mengalihkan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut sehingga 3 dikali 4 sama dengan, sama dengan 12 per 5 dikali 7, yaitu 35. Sehingga jawabannya menjadi 12 per 35. Selanjutnya untuk nomor 2. 4 per 7 dibagi 3 per 2. Pada pembagian pecahan berikutnya kita ubah menjadi perkalian. Maka kita tulis terlebih dahulu 4/7 bagi diubah menjadi kali. Pecahan ini yang kedua atau pecahan berikutnya kita terbalikkan menjadi 2/3. 2/3. Sehingga ini dapat kita selesaikan 4 dikali 2, 4 dikali 2, sama dengan 8, per 7 dikali 3, sama dengan 21. Baik, anak-anak Mualimah. Demikian penjelasan singkat dari Mualimah. Agar anak mualimah lebih paham lagi, silakan searching di Google ataupun di Youtube mengenai perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Mudah-mudahan anak mualimah dapat memahami penjelasan ini. Mualimah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.